SUV Ferrari Pro Samuel yang harganya diperkirakan sekitar 200 ribu US dollar adalah mobil yang paling bertenaga di antara produk Ferrari lainnya Ferrari Pro Samuel menggunakan mesin V12 6,5 liter yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 715 tenaga kuda Ferrari Purosangwe mampu menempuh 0-100 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3,3 detik dan kecepatan tertingginya bisa mencapai hingga 310 km per jam Ferrari Pro Sangue ini mirip dengan Ferrari Roma Coupe dari sisi eksteriornya Bagian dalamnya atau interiornya sangat berbeda dan terbilang unik Ferrari Pro Sangue tidak memiliki layar sentuh di bagian tengah Sebagai gantinya untuk masing-masing penumpang akan mendapatkan layar dengan ukuran yang besar. Ferrari biasanya dikenal atau identik dengan warna merahnya. Namun kali ini SUV Ferrari Prusangue memiliki banyak pilihan warna. Untuk warna spesial Bianco, Carvino, Nero Prusangue. Untuk warna solid, Giallo, Modena. Rosso Scuderia Rosso Corsa Rosso Mugello Bianco Avus Grigio Scuro 792 Nero Blue Pose Dan untuk warna metalik Grigio Aloe Argento Nulbur Green Grigio Titanio Grigio Silverton Nero Daytona Blue Corsa, Blue Tour de France, dan untuk warna historical, Rosso Dino, Kana di Fusilé, Verde British, Blue Scotia, Blue Sweaters.